Halo, rekan pecinta motor, kepingin tahu jenis-jenis sepeda motor dan fungsinya, yuk, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua ya. Ada banyak sekali, jenis-jenis sepeda motor, sesuai dengan kegunaannya, mari kita kupas satu persatu. Motor, jenisnya bukan hanya motor laki atau motor, perempuan aja, akan tetapi, juga tergantung dari tujuan kegunaannya. Lagi pula, ada jenis motor, yang bukan untuk dipakai untuk di jalan umum. Misalnya, jenis motor yang tak layak untuk di jalanan umum, seperti jenis motor trail. Motor ini gak ada jok yang memadai untuk digunakan dalam jangka waktu lama. Sobat, kalau gak biasa, baru sebentaran aja, Badan sudah capek, jadi di sini yang kita pikirkan dalam memilih sepeda motor adalah tujuan kita mau beli motor untuk apa. Jangan sampai salah beli karena melihat tampilan luarnya: kering, gagah, nyentrik, tapi... Gak cocok sama kebutuhan kita. Skuter, atau skuter Matic. Saat ini, model sepeda motor yang cocok untuk harian adalah, skuter. Guys, ada yang bergaya retro dan klasik modern, dan ada juga skuter Matic yang bergaya sporty. Skuter, jenis motor ini, salah satu jenis motor yang sangat populer di Indonesia. Umumnya, skuter yang ada di Indonesia memiliki transmisi otomatis. Sering disebut skutik atau skuter Matic. Lahirnya motor skuter diawali dengan pabrikan Italia, yaitu Vespa. Awalnya motor ini bermesin 2 tak, tapi karena syarat kendaraan saat ini harus beremisi gas buang yang rendah dan ramah lingkungan, maka jenis mesin dua langkah sudah tidak boleh diproduksi lagi. Makanya, jenis mesin 4 tak sangat cocok untuk di perkotaan besar, dan transmisinya diganti menjadi otomatis supaya gak capek. Di jalan macet, Vespa inilah. Prototipe lahirnya skuter Matic, dari pabrikan Jepang lainnya. Motor skutik ini, cocoknya untuk di jalan mulus, dan kemiringan turun naiknya jalan, tak terlalu ekstrim, kalau turun dan naiknya jalan terlalu ekstrim. Motor ini gak cocok, karena pengendaliannya, hanya mengandalkan putaran mesin dan rem aja, sisinya kecil. Jadi, sangat gampang dipakainya. Motor jenis cup, motor cup atau motor bebek, lebih dulu hadir sebelum motor Matic. Ciri-cirinya, rangka motor ini persis seperti rangka sepeda ontel atau sepeda mini. Sasis tengah naik ke posisi dudukan stang. Motor ini sangat cocok bagi kegiatan sehari-hari di daerah dataran tinggi. Penggunaannya tidak membahayakan saat naik atau turunan dengan kemiringan tinggi. Saat naik, speed diatur pada putaran mesin tinggi atau gigi satu atau gigi 2. Begitu juga saat jalan menurun, posisi gigi satu atau dua dapat menahan laju kecepatan motor berbeda dengan motor metik saat turun hanya mengandalkan fungsi rem aja motor ini sangat laris karena pengguna wanita yang pakai rok juga bisa pakai sama seperti skuter motor ini memiliki kapasitas mesin yang tidak terlalu besar motor spot jenis motor spot ciri desainnya sangat aerodinamis untuk ajang balap motor jenis spot Sangat cocok sekali karena dapat mengurangi tahanan angin, jadi motor dapat melaju pesaat. Apalagi didukung dengan mesin berkapasitas sisi besar. Untuk tongkrongan, motor ini gak ada matinya, tapi kalau rekan-rekan ingin memiliki motor ini untuk harian, bisa dipikirkan lagi. Badan akan cepat capek dengan posisi riding membungkuk, cukup melelahkan punggung. Motor ini memang enak untuk dibawa ngebut, guys. Kalau di jalan macet, gimana guys? Kebayang gak ya? Belum lagi harus sering mencet kopling dan posisi terus membungkuk. Jenis naked bike, bentuk dari motor jenis naked, sebenarnya mirip dengan motor sport. Bedanya, gak pakai fairing aja guys. Cocok sekali untuk touring jarak jauh. Posisi jok kestang ga terlalu jauh, jadi ga sampai membungkuk seperti motor sport. Dan Buat harian juga nyaman ya guys. Namun, gak sesimpel motor metik. Saat macet pun harus pencet kopling. Dan tak ada bagasi, atau ruang untuk menyimpan barang. Memang, motor ini biasanya digunakan, di daerah kota-kota, sebagai motor harian. Pastinya, gak cocok untuk perempuan. Untuk menungganginya, kaki harus melewati tingginya jok motor. Tapi, kalau berjiwa tomboy, ya sah-sah aja cruiser jenis motor ini bodinya besar dan lebar posisi duduknya santai dan nyaman motor ini umumnya digunakan untuk keperluan berkendara jarak jauh lebih cocok digunakan pada jalanan aspal yang cukup lebar sangat koboi sekali guys sport tourer motor ini juga memiliki fungsi untuk perjalanan jauh seperti cruiser pembedanya adalah bentuk dari motor ini yang lebih mirip dengan motor sport. Namun, Motor ini memiliki ukuran yang lebih lebar dan terkadang dilengkapi dengan kotak khusus untuk menyimpan barang bawaan selama perjalanan panjang dan bekal selama perjalanan, baik itu pakaian hingga bahan makanan, beda dengan jenis cruiser untuk orang yang gak mau ribet. E enduro motor berjenis e enduro lebih lekat dengan sebutan motocross. Motor ini lebih diperuntukkan untuk digunakan pada berbagai jenis medan rintangan baik aspal maupun tanah berbatu biasanya digunakan pada event balap di gurun dengan jarak ratusan kilometer yang memang membutuhkan motor segala medan dan ketahanan mesin yang sangat baik seperti Rally Paris Dakar balap Rally jarak jauh bergengsi tingkat dunia motor trail motor trail berbeda dengan jenis motocross motor yang dirancang untuk digunakan melewati jalanan berbatu dan rintangan khusus Perlu skill tingkat tinggi untuk melakukannya. Hanya saja untuk event turnamen atau lomba, rintangan dibuat sedemikian rumit. Penilaian pemenang, dari, segi kecepatan dan kelihayan manuver. Serta, keindahan jumpingnya. Motor ini ramping dan berbobot ringan, tapi cukup kuat. Motor ini, dirancang tidak memiliki kursi untuk duduk. Memang, pengendara motor ini, harus berdiri agar lincah, dalam melewati berbagai rintangan. ATV, kendaraan ini, beroda 4, tapi, pengendaliannya sama seperti motor biasa. Dengan stang sebagai pengendali kemudi, motor ini biasanya digunakan di area yang berbatu atau jalanan berlumpur. Memang, jenis motor ini tidak lazim dikendarai di jalanan umum. Biasanya, motor ini digunakan untuk membawa barang yang cukup banyak, ke area yang tidak bisa dilalui mobil, karena, walaupun motor ini memiliki roda berjumlah 4, namun, tetap didesain seramping mungkin, dan motor ini berpenggerak AWD atau All wheel Drive, disesuaikan untuk kepentingan medan rumit serta beban bawaan lebih besar dan gak bisa dilalui mobil karena treknya lebih sempit. Three Wellers model motor ini unik sekali, ya guys, karena dua roda di bagian depan dan satu roda di bagian belakangnya. Hal ini dimaksudkan supaya pengendara merasa lebih nyaman dan aman saat melakukan tikungan yang lebih unik lagi roda bagian depan ini akan bergerak miring segaris dengan kemiringan dari motor yang dikendarai nah rekan pecinta motor itulah tadi pengenalan kita pada jenis sepeda motor yang ada jadi wawasan kita dalam dunia motor baik semakin bertambah ya guys